Hey there! Subscribe to and also press this bell icon. Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon. oke next assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya disini sempat 9 nah dalam video kali ini saya berada di Karasori Rizal Ajo jalan lepas kilometer 20 terima kasih banyak terhadap teman-teman yang telah memberikan support terhadap channel ini dan jangan lupa di subscribe, like dan comment nya nah dalam video kali ini ada satu buah mobil kanter yang lagi proses pengerjaan dan sedikit lagi hampir finishing khususnya super ada x66 ya warna kuning bagian kepala bagian bak kuning dan oranye. ini sedikit lagi hampir finishing lagi proses pembersihan istirahat karena menjelang waktu istirahat siang kemarin bagian bak belakang ya bantu di subscribe like dan komennya dan ini juga bagian rehab setelah itu ini bagian yang kemarin yang masih pros penjualan belum laku bagi yang berminat silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan ini juga proses pengerjaan juga hari ini Yuk bantu di-subscribe, like dan komen khusus hari Karosozal Ajo sampai pas kilometer 20. Bagi teman-teman yang -teman, berminat silakan japri atau kontak ke nomor 0813 656554. Kali ini suasana di bengkel Karosozal Ajo lagi proses istirahat free hari ini ya. Karena belum ada masuk badam truknya hari ini juga Oke okay. Masih proses pengerjaan yang ini Nih Oren, Mbak Oren ya Oke, ini bagian samping sebelah kanan, ini bagian depan, yuk bantu di subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih banyak dan see you next time.